Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula dalam Saf React Hari ni kita akan react Agent Ali season 3 Episode 3 Haa pening betul lah, afal. Ok kita tak berhormat masa Jomlah kita tengok adakah Dato' Hisham punya VC ni akan berjaya And then apa yang berlaku dekat arena Ok jom Kita teruskan Oi buka buka huh? Tapi kita dah tutup ni bos Ah siapa kisah duit kot Oi jangan tantah Haa Kan? dah lama aku mula tengah komen ha gai gai orang cyber raya ni oh laptop oi oh. aku baru nak game ni masuk masuk tahan mereka semua okey ada guide ni uh. ha sudah arika komeng akan ditangkap oh ada orang lain siapa oh ni geng-geng uno Apa ni komen main tak ajak hmm. habis melantun lantun <tik> Wah Oh. Come bersama. Tengok ni. Ah, uh, come? <laughs> aku riagaklah. Kaki bini sangatlah bro. Kan aku dah kata tak ada apa, -apa kat sini. Siapa kata? Ha. Oh, dia orang nak cari ini pula. Barah, oh ada bekas bola. Kau dah dapat upgrade dah? Uh, ah, belum. Okeylah oh, dia menang kan. So dia dapat upgrade. Apa? Uh, Alisha kau nak apa? Senjata baru. Ooh. Hmm. mereka. Jauh lagi tinggi. Betul betul? Kau pun nasib je Markariska kena tolak. Taklah kira nasib betul, pun sebenarnya risau. Rizka tu perangai dia betul eh. Kan? Oh! Kim datang bagi persembahan. Masa boleh heal ke apa? Ah, okey okey. Alright, so dia akan pergi ambil upgrade dengan Sea si Kim ali. Ada ship ship oh. juga agak tak tak tahu tak tahu oh. Kau pun nak pergi pilih upgrade ke? Hmm. Dah. Uh oh oh. Alamak. What is this? Two ship. Uh. You rancarini lah. Baki baki uno kata, punya ali. Semua ni buang masa. Kenapa kau sibuk sangat nak cari Singko? Uno dah tak ada. Kenapa nak kisah lagi pasal Ya, yeah, sebab Uno dah tak ada. Yalah, sebab ada orang ke ambil Ali. Siapa sebenarnya punca? Kalau betul siro tu seperti yang kau cakap, aku mesti cari dia. Aku kena Siro kan Singko dan untuk dapatkan singko aku kena cari kawan kau yang lain. Oh, Siro. So, dia masih perlukan kuli dia. Mm. Oh, motor. Hari ah, waktu opening kau spoiler. Ha. kita tengok upgrade masih-masih boleh untuk tambah fungsi pelenyap bunyi pada sude. Oh, silent. Tak dengar walaupun dia buntak-bentak kaki dia. Menukar warna gelombang yang ditembak Oi jadi rainbow <laughs> Tapi apa function dia Itu upgrade apa <laughs> Upgrade untuk kosmetik Oh Alisha ada bola sekarang. sekarang Memang betul untuk sharpshooter Dia kalau duel dengan apa Dengan sniper tu mesti best Woo! So dah tak ada Elastic Itu macam mana Ali nak ambil apa? Ah, uh, apa tu? B, tak ada pilihan dah. Ada lagi. Free sa. Eh? Okay Kata Ali. Kamu dah tengok ke semua 450 jenis upgrade yang ni? 451 pun tak kena. Saya nak keluar sekejap. Pak tahu korang bang mata. Tapi upgrade yang kau pilih ni bukan penentu sama ada kau menang atau tak. Kan boleh, boleh training lagi benda yang kau okay, perlu. sebelum boleh jadi juara arena. Tapi tak boleh takut buat keputusan. Yep, kena teruskan juga. Percaya dengan diri kau. Ali. Bagus, angka bakal. Kata-kata semangat. Ali memang ada dia orang bayi dia kata-kata semangat. Mama dulu kena pilih upgrade jugak ke? Tak tahu nak pilih apa. <laughs> Last, Last dia minta angka yang pilihkan. <laughs> ya. Pastu angka pilih apa? Cem bim mata apa tah boleh tengok dalam gelap. Oh, dia pada situlah dia apa? Boleh tolong buat Iris. Suit ah. oh, Magnetic Techno. Oh, Merity. Apa yang boleh buat? Ia membolehkan pemasar. Oh, dia, dia boleh retrieve balik. balik. Dia punya ni gasing. Dia dia macam Jotaro punya skill lah. Ah. Hmm. Tapi dalam bentuk suit, bukan helmet. Ooh. Jaya lah Ali Ha datang dah Rizwan dengan ah. Ni kan Bukan siapa ni Oh Tress Oh Doss Doss Doss Tress Tress Tress Ko Apa korang buat dekat sini Nak kutip balik Apa khabar Zay, Siete Kita ada arahan baru Kamu fikir kamu ada pilihan huh. Selagi masih hidup Kamu akan terus berkhidmat untuk Numero Numero Mungkin kamu perlu diingatkan Pada mengingkari Arvan <tuk> Oh So itu ada Rizwan Of course ada Rizwan kan eh. Kita tahu ni Rizwan Sebab helmet And then tubuh badan pun tahu Cara fight pun kita tahu Welcome back <tuk> masih nak jaga tepi kain orang. Kamu dah lupa. Dah buang kan. Jangan terlalu yakin. Ah. Huh? Dota Akram dah buang dah microbot tu. Let's go! Uh, oh, ada lagi hidup lagi nombor 8. Uh, oh, dia dapat kuasa nombor 8 eh. Kan? Oh. Dia dia. Rasanya kamu yang terlalu yakin. Wah, ini pun dah boleh. Kita tahulah tadi kan tapi aku tak tahu pula dia sampai tak macam ni. Dia boleh kawal. Peluang terakhir untuk berikan kerjasama. Yeah, si ko kau dah berada sih, si sih. jangan berlalu. Yeah. Uh. Baiklah, kalau itu yang kamu mahu. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah, dapat kau litrik. Dia ada Oh, dia pun ada kan. Apa oh, mikrobot tu? Kita semua dapat kembali bersama. Semua counter dah. Woh. Tangkaslah pula dia ni. Kau tengok tu. Kuya defensiva. Oh, flashbang dia, flashbang dia, dia rocket dan escape, dia boleh escape. Uh, itu dia. kena lari balik. Tak buat apa. Bawa mereka balik. Uuuuh. Lain macam siak. Sinko sekarang. Gilalah. Ini secret training. So itulah dia. Season 3. Episode 3. Episode 3. Memang gempak gila kita tengok. Betapa kuatnya Sinko sekarang ni. Ha, Dia, dia dapat boleh kata. Hampir keseluruhan kuasa Uno. Boleh kontrol mikrobak yang dalam badan tu. And dia dapat kuasa 68 no. 8 tu. Memang kali ni dia scary lah. Dia tak macam season-season sebelum ni. Okay. Uh, dan Ali dia ambil upgrade body magnetik yang very nice. Aku rasa banyak potensi ada boleh baca tu tapi aku rasa ada something lah Tentang terutama tu kan. Mukiamer tu bukan biasa-biasa kan. Si special kan. Tapi tak apalah kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang kalau korang suka dengan aku punya reaction macam biasa jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe je kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.